Boleh. Nih, nih perintah nih. Kalau kalian ke jangan mengambil satu apapun. Baik bunga, tanaman apa aja. Ini untuk melestarikan apa namanya? hutan. Jangan sekali-kali. Katanya di sini pohon angga itu bagus. Jadi jangan untuk pulang. Ini aset boleh kalian ambil foto, boleh ambil mengabadikan, tapi tidak boleh aku. Itu aja pesan saya. Oke. Okay. Siapapun. Hand button ke guys. Oke. Okay. Wajahnya. Okay. Sejuk. Bersih. Mantap, guys. Uh, Kita jajal. Ini sapana eksklusif nih, guys. Yuk, ikuti terus. Uh, mantap. Oh. Di mana? Kacih. Oh. Campuran ya? Iya. Mbit ini. Sampana itu. Itu zaman setelah itu. ambil air bisa ambil air di sini langsung dari mata air kegunungan asli wow. banget. Wen dingin. Test. Uh dingin. Cool. Jangan kalian sampai kotori ya. Jangan kalian sampai kotori. Ya. Ini buat konsensi. Kalau kalian mau kekurangan air bisa ambil di sini. Seperlu nya. Jangan sampai masukin kaki yang menemukan bakteri Ih, mantap yuk isi bang isi bang, yuk, udah dari mana bang? oh turun, turun, turun. Pasti, berawang, ya. iya, jadi sebenarnya ini lokasinya ya, ya. karena, karena dia sebenarnya kalau mau ngambil praktisnya lebih. Ayo dong, diam dong. Hei, Hair. Ana, <laughs> jangan bercanda. Kamu minum ini. kok ngajak bercanda? Kok masuk? Kalem, kalem, kalem. Tapi saya basah.